Yang menggambarkan di mana biasa-biasa, aja -biasa. okay, okay. iya, kan? Okay. Ya, yang jelas bahwa uh, saya pernah jadi bupati lima, wakil bupati lima tahun. Jadi bupati 10 tahun. Selama saya jadi wakil bupati lima tahun, 10 tahun, saya nggak pernah bukan cerai. Tapi begitu saya tidak jadi bupati, tidak jadi bupati, saya tidak cerai. Beredar surat terbuka warga Purwakarta isinya minta Deddy Mulyadi Ratna cuti dulu. Khawatir roda pemerintahan terganggu. Perseteruan mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan istrinya Aneratna Mustika belum usai. Malam makin memanas. Masing-masing saling serang. Mirip Perang Brata Yuda. Deddy Mulyadi dan Aneratna Mustika adalah publik figur dan panutan bagi warga Purwakarta dan Indonesia. Sebab mereka adalah pejabat Deddy Mulyadi anggota DPR RI Aneratna Mustika Bupati Purwakarta saat ini. Melihat, perang, makin panas salah publik khawatir proses gugat cerai Bupati Purwakarta di pengadilan agama Purwakarta dijadikan konsumsi adu domba dan kepentingan okmun yang memecah belah Purwakarta. Dan sudah terjadi di lingkungan pemerintahan pun mulai tidak kondusif. Ada kubu-kubuan sejauh ini, banyak juga kalangan yang menyayangkan setelah adanya proses perceraian antara Aneratna Mustika dan Deddy Mulyadi. Apalagi, keduanya merupakan publik figur yang harusnya menjadi tauladan dan tindak tanduknya dilihat oleh masyarakat luas. Ada yang lebih dikhawatirkan dirinya, jika kedua figur ini kekah melanjutkan perceraian. Yakni, terjadinya kubu-kubuan antar pegawai di lingkungan pemerintahan. Jika itu terjadi, jelas pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu. Perseteruan Deddy Mulyadi Aneratna Mustika jadi bahan gunjingan di media sosial. Belakangan tersebar surat terbuka melalui grup WhatsApp. Surat tersebut ditulis yang isinya adalah surat terbuka untuk Ambu Ane dan Deddy Mulyadi dari seseorang yang mengaku salah satu warga Kabupaten Purwakarta. Berikut isi surat terbuka untuk Ambu Anne dan Deddy Mulyadi itu. Assalamualaikum Ambu Bupati dan Pak Dedi Mulyadi. Semoga hari-hari Ambu dan Pak Dedi serta anak-anak Ambu dan Pak Dedi selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan saya salah satu warga Purwakarta, warga Ambu sebagai Bupati dan warga yang pernah dipimpin juga oleh Pak Dedi. Saya merasa betah dan nyaman numpang hidup di tanah Purwakarta punya pemimpin bupati dua periode yaitu Pak Dedi YG bisa merubah kondisi Purwakarta baik infrastruktur maupun aturan YG dibuat. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana Purwakarta dulu sebelum Pak Dedi menjabat maupun setelah menjabat hingga saat ini diteruskan oleh Ambu yang tak lain masih istri sah Pak Dedi. Pikiran, tenaga hingga berbagai kebijakan YG telah dicurahkan Pak Dedi dan Ambu untuk Purwakarta sedemikian besarnya. Kami tentu sangat bersyukur punya pemimpin YG keren-keren ini. Namun memang, seperti YG kita ketahui bersama. Saat ini diduk rumah Tanda Ambu dan Pak Deddy sedang tidak baik-baik saja. Sebagai seorang warga yang tentu sangat memperhatikan sepak terjang bupatinya, saya dan mungkin semua warga Purwakarta sedikit tersentak dengan berita kurang SIP ini. Jauh dari kecurigaan saya dari awal. Bahwa rumah tangga Bapak adalah figur keluarga Yg menjadi panutan, keluarga yang bisa dijadikan suri tauladan bagi keluarga lain termasuk saya. Tapi nyatanya, saya merasa sedih mendengar ini. Saya tentu tidak mau mengira-ngira dan menyimpulkan masalah apa Yg menjadi pokok pertakan rumah tangga Bapak dan Ambu. Saya hanya ingin Ambu dan Bapak Deddy kembali baik-baik saja, saling memahami satu sama lain adalah kunci. Anak-anak adalah tempat kita menyusun kembali bibuk rumah tangga. Mungkin ada ego, ada perbedaan paham yang itu bisa diredam dengan saling mengerti, tidak sama-sama memaksakan kehendak. Saya yakin Ambu dan Bapak Deddy bisa melakukan itu. Kasian anak-anak, kasian keluarga. Kasian kami yang menantikan Purwakarta tetap istimewa. Saya juga ingin mengingatkan, boleh ya Ambu dan Pak Deddy saya mengingatkan, bahwa dari keretakan rumah tangga Ambu dan Pak Deddy, ada yang bertepuk tangan. Mereka yang ingin dari dulu memecah belah keluarga Anggu dan Pak Dedi. Mereka yang ingin Purwakarta tidak baik-baik saja. Terima kasih, dari kami yang ingin tetap melihat Ambu dan Pak Dedi rukun hidup nyaman bersama anak-anak, bersama kami warga Purwakarta. Bolehlah Ambu dan Pak Dedi. Cuti sementara waktu dari kesibukan sebagai bupati dan sebagai anggota DPR RI, untuk sekedar kembali merajut asa, mengenang bagaimana masa lampau Oktober 15 tahun lalu, atau di mana Ambu dan Pak Dedi menyatakan sumpah suci dan akad di depan penghulu untuk membina rumah tangga. Jangan karena ego, jangan karena jabatan. Jangan karena bisikan orang dekat yang tak bertanggung jawab yang bisa mengalahkan rasa di antara Ambu dan Bapak Dedi ini hanya keluh kesah saya sebagai warga Purwakarta. Wassalamualaikum Wr. Demikian isi surat terbuka itu. Artikel ini telah tayang di Lensa Purwakarta. Kom dengan judul Merasa Prihatin, Warga Purwakarta Tulis Surat Terbuka untuk Bupati Anne dan Deddy Mulyadi. Di sisi lain, Deddy Mulyadi Anne Ratna Mustika, gencatan senjata, ada sosok yang berusaha mendamaikan demi Purwakarta kondusif. Dedi Mulyadi dan Aneratna sadar kalau keduanya memanas bakal berdampak pada masyarakat. Birokrasi pun akan dibuat bingung, kebanyakan mereka cenderung tiarap mencari aman daripada ikut berkomentar dari kedua tokoh yang tengah berseteru perang dingin. Perseteruan antara Bupati Purwakarta Aneratna Mustika dan anggota DPR RI Dedi Mulyadi mulai meredah. Aneratna Mustika enggan lagi mengompori Dedi dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Sebaliknya Dedi Mulyadi malah sibuk ngurus Rian Dono dan Yesi. Dua pasangan yang gagal nikah. Ketegangan, sensitivitas dan sindiran-sindiran pedas secara tidak langsung sampai memanas, para pendukung kedua kubu saling tuding saling berargumen mencari pembenaran atas kedua tokoh idola tersebut. Dedi Mulyadi dan Aneratna sadar kalau keduanya memanas bakal berdampak pada masyarakat. Birokrasi pun akan dibuat bingung, kebanyakan mereka cenderung tiarap mencari aman daripada ikut berkomentar dari kedua tokoh yang tengah berseteru perang dingin. Masyarakat bingung, atas kondisi tersebut dan hanya bisa mengelus dada, atas kondisi yang tengah terjadi. Masyarakat tidak ingin terus berlarut-larut, karena pastinya sedikit banyak akan mengganggu roda pemerintahan. Namun, perlahan tapi pasti perseteruan kedua tokoh panutan masyarakat itu akhirnya sedikit meredah, Hal itu membuat masyarakat sedikit lega dan berharap semuanya akan berakhir. Seperti pepatah yang mengatakan, badai pasti berlalu, laut kembali tenang, bahtera akan sampai tujuan. Itu semua harapan masyarakat yang memiliki hati dan pikiran betapa cintanya mereka ke Purwakarta. Baik secara sadar maupun tidak sadar. Para penunggang gelap yang memanfaatkan momen perseteruan antara aneh dan Dedi sepertinya hingga kini masih ingin memperuncing dan terus mempertajam perseteruan keduanya. Mereka para penunggang gelap ini tidak rela bila aneh dan Dedi bersatu kembali. Karena resikonya bila itu terjadi maka peta politik dan perebutan kekuasaan di Purwakarta akan sulit mereka raih. Bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun mereka menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Saat ada kesempatan mereka langsung menjalankan aksinya sebagai penunggang gelap. Bupati Purwakarta Aneratna Mustika yang murni dari ibu rumah tangga belajar politik dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung dari suaminya Deddy Mulyadi dan belajar secara otodidak, perlahan mulai ikut tergerus permainan para penunggang gelap. Sementara Didi Mulyadi sendiri masih tampak tenang menghadapi semuanya, dirinya tetap berusaha berpikir secara jernih agar tidak ikut terjebak dalam permainan peta konflik yang tengah dimainkan lawan-lawan politiknya. Namun, tidak bisa dipungkiri sebagai seorang suami pasti Didi Mulyadi mengkhawatirkan istrinya, Anne Ratna Mustika. Bila sampai kebablasan ikut tergerus ke dalam permainan para penunggang gelap yang memainkan peran mereka di berbagai lini dan sektor dengan meminjam tangan-tangan yang bisa diperalatnya dengan apik. Karena bagaimanapun pastinya Deddy Mulyadi masih berpikir secara jernih bahwa Bupati Ana Ratna Mustika merupakan ibu dari para putra dan putrinya, sehingga tidak mungkin Deddy menggulingkan kekuasaan istrinya walaupun dirinya mampu dengan kekuatannya. Dari konflik dan perseteruan yang saat ini terjadi antara Anne dan Dedi, kini sudah terlihat dengan jelas mana lawan mana kawan dari semua aspek, baik lawan di pemerintahan, birokrasi maupun lawan secara politis, begitupun sebaliknya mana kawan yang sesungguhnya. Badai sudah mulai tampak mereda dengan perlahan kemungkinan perseteruan antara Anne Ratna Mustika dan Dedi Mulyadi tensinya mulai turun. Tinggal, kedua tokoh ini baik itu Aneratna Mustika maupun Dedi Mulyadi untuk saling legowo, berbesar hati. Meredam ego masing-masing saling bicara dari hati ke hati, minimalnya untuk memikirkan perasaan putra-putri mereka bila mereka berdua terus berseteru, kemudian juga kembali fokus membangun Purwakarta. Ini para penunggang gelap mulai terlihat was-was. Bila Anda dan Dedi benar-benar menahan ego masing-masing dan bersatu kembali, maka para penumpang gelap ini harus berpikir ulang mengatur strategi karena tahun politik sudah di depan mata.